telah memberi kita dua telinga, dua mata, dan hanya satu lidah. Kita harus mendengar dan melihat, lebih banyak daripada bicara. Kita dapat dengan mudah memaafkan seorang anak, yang takut akan kegelapan. Tragedi kehidupan yang sebenarnya, adalah ketika manusia takut akan cahaya. Jatuh bukan kegagalan. Kegagalan adalah ketika kamu, terdiam di tempatmu jatuh. Aku tidak bisa mengajarkan siapapun, tentang apapun, aku hanya bisa membuat mereka berpikir, dia yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, tidak akan puas dengan apa yang dia ingin miliki. Di masa kanak-kanak jadilah sederhana, di masa muda jadilah penuh energi, di masa dewasa jadilah seimbang, dan di usia tua jadilah bijaksana. Jika seseorang bangga akan kekayaannya, dia tidak boleh dipuji sampai diketahui bagaimana dia menggunakannya. Dia yang ingin menggerakkan dunia, pertama-tama harus menggerakkan dirinya sendiri. Pikiran kuat membicarakan ide, pikiran rata-rata, membicarakan peristiwa, pikiran lemah, membicarakan orang. Ingat, apa yang tidak pantas, untuk dilakukan juga tidak pantas untuk dibicarakan. Bergantinya tahun membuat kulit keriput, tetapi kurangnya antusiasme. Membuat jiwa keriput, satu-satunya kebaikan adalah pengetahuan, dan satu-satunya kejahatan adalah ketidaktahuan. Doa kita seharusnya untuk berkat secara umum, karena Tuhan tahu yang terbaik, apa yang baik untuk kita. Kebijaksanaan sejati datang kepada kita ketika menyadari betapa sedikitnya kita memahami tentang kehidupan, diri sendiri, dan dunia di sekitar kita. Manusia terdiri dari dua jenis orang. Orang bijak yang tahu mereka bodoh, dan orang bodoh yang menganggap mereka bijak. Berhati-hatilah saat akan menjalin persahabatan, tetapi ketika telah memulai, teruslah teguh dan konsisten. Gunakan waktumu untuk meningkatkan diri dengan tulisan orang lain, sehingga kamu akan dengan mudah menemukan apa yang telah diupayakan orang lain. Ketika perdebatan selesai, fitnah menjadi alat bagi yang kalah. Orang cerdas belajar dari segalanya, dan dari semua orang, orang biasa dari pengalaman mereka, orang bodoh sudah memiliki semua jawaban. Jika ingin menjadi penunggang kuda yang baik, tunggangi kuda terburuk, karena jika kamu bisa menjinakkannya, kamu bisa menjinakkan semua. Aku takut bahwa dengan mengamati benda-benda dengan mataku, dan mencoba memahaminya dengan masing-masing inderaku, aku mungkin akan membutakan jiwaku sama sekali. Rahasia kebahagiaan tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kemampuan untuk menikmati yang sedikit. Apakah kamu tidak malu menumpuk uang dan kehormatan dan reputasi, dan begitu sedikit peduli tentang kebijaksanaan dan kebenaran, dan meningkatkan kualitas jiwa. Utamakan pengetahuan daripada kekayaan, karena yang satu bersifat sementara, yang lain abadi. Aku tidak tahu apa-apa, selain fakta akan ketidaktahuanku. Jangan senang ketika, orang-orang memuji semua kata-kata, dan tindakanmu, tetapi lebih hargai yang berbaik hati menegur kesalahanmu. Ketika kamu menginginkan kebijaksanaan, dan wawasan sebesar kamu ingin bernapas, saat itulah kamu akan memilikinya. Ingat, tidak ada kondisi manusia yang permanen. Maka kamu tidak boleh terlalu senang, dengan nasib baik, atau terlalu bersedih dalam nasib buruk. Seseorang seharusnya tidak membalas dendam, atau menganiaya siapapun, tidak peduli bagaimana seseorang, diperlakukan dengan buruk olehnya. Orang tidak bernilai hanya suka makan, dan minum, orang yang bernilai makan, dan minum hanya untuk hidup. Kata-kata palsu, tidak hanya jahat dalam diri mereka sendiri, tetapi juga menginfeksi jiwa dengan kejahatan. Perang, revolusi, dan pertempuran semata-mata disebabkan oleh tubuh dan keinginannya. Semua perang dilakukan untuk mendapatkan kekayaan, dan alasan mengapa kita harus mendapatkan kekayaan adalah tubuh, karena kita adalah budak yang melayaninya. Kehidupan hanya mengandung dua tragedi. Pertama, tidak mendapatkan keinginan hatimu. Yang kedua adalah mendapatkannya. Cara terdekat untuk mencapai kejayaan adalah berusaha menjadi apa yang kamu inginkan. Bagaimanapun juga, menikahlah. Jika kamu mendapatkan istri yang baik, kamu akan bahagia. Dan jika mendapatkan yang buruk, kamu akan menjadi seorang filsuf. Aku tentu saja lebih bijaksana daripada pria ini. Sangat mungkin tidak ada dari kita yang memiliki pengetahuan untuk dibanggakan, tetapi dia berpikir bahwa dia tahu sesuatu yang tidak dia ketahui, sedangkan aku cukup sadar akan ketidaktahuanku. Bagaimanapun juga tampaknya aku lebih bijaksana, daripada dia sejauh ini, karena aku tidak berpikir, bahwa aku tahu apa yang tidak kuketahui. ketahui. Di mana ada rasa hormat, ada rasa takut, tetapi tidak ada rasa hormat, di mana ada rasa takut, karena rasa takut, mungkin memiliki jangkauan lebih luas dari rasa hormat. Sistem moralitas yang didasarkan pada nilai-nilai emosional relatif adalah ilusi belaka, konsepsi yang sepenuhnya vulgar, yang tidak memiliki akar di dalamnya, dan tidak memiliki kebenaran. Pendidikan yang diperoleh dengan uang lebih buruk daripada tidak memiliki pendidikan sama sekali. Setiap kali orang-orang dibohongi dan membentuk opini tentang kebenaran, Jelas bahwa kesalahan telah menyelinap ke dalam pikiran mereka melalui medium yang menyerupai kebenaran. Jika tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu menderita. Jika mendapatkan apa yang tidak kamu inginkan, kamu menderita. Bahkan ketika mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu masih menderita, karena kamu tidak dapat mempertahankannya selamanya. Pikiran menjadi kesulitanmu. Dia ingin bebas dari perubahan. Bebas rasa sakit, bebas dari masalah hidup dan mati. Tetapi perubahan adalah hukum, dan tidak ada tindakan pura-pura yang akan mengubah kenyataan itu. Ingatlah bahwa tidak ada yang stabil dalam urusan manusia, karena itu hindari kegembiraan yang tidak semestinya dalam kekayaan, atau depresi yang tidak semestinya dalam kesulitan. Tidak ada orang yang berhak menjadi amatir dalam hal keterampilan fisik. Sangat memalukan bagi seseorang untuk menjadi tua tanpa melihat keindahan dan kekuatan yang mampu dimiliki tubuhnya. Kadang-kadang kau memasang tembok bukan untuk mengusir orang, tetapi untuk melihat siapa yang cukup peduli untuk menghancurkannya. Alam pikiran tertinggi tidak mungkin dicapai tanpa, terlebih dahulu mencapai pemahaman tentang belas kasih, hanya yang sangat bodoh atau yang sangat cerdas yang bisa menolak perubahan. Lebih baik mengubah opini daripada bertahan di opini yang salah.